Oke, Bang. Selamat Hari Bayangkara! <tuh> Selamat Hari Bayangkara yang ke-74, tim mas kondusif, masyarakat semakin produktif, Berapa polri yo yo what's up, bro! Oke, okay, bro, hari ini gua ngevlog lagi. Hari ini gua ke kantor, dan hari ini tuh hari Bayangkara, guys. Oke, okay, bosku, kita udah selesai sarapan. Sekarang kita lagi mau pagi sepatu nih, nah, baru kita OTW kantor ya. <tuh, tuh, tuh. Losdo, lanjut lekmu WhatsAppan. Oke okay, bosku, kita berangkat ke kantor dulu ya. Sampai ketemu di kantor, oke? Okay. Oke okay, bosku, kita udah sampai di kantor nih. Wah, wow, kami banget bosku oke okay, bosku kita lihat proses-proses uh, tamu datang dan semua perwira datang ya. sampai menuju upacara ya. oke okay, guys Selamat Hari Bayangkara, Bang Selamat Hari Bayangkara yang ke-74 mas... Kak Tidmas Selamat Hari Bayangkara yang ke-74 Kak Tidmas Kundusif Masyarakat semakin produktif Rapopo Polri cara hari ini, <tic> <Jadi>, sekarang <yalmigiving> kita tinggal makan gue. Gue makan. sudah makan gas, tapi dipaksa ngomong polres, sudah makan lagi kita makan lagi <gulia> nah, kedua eh hey, bosku, ini lagi foto-foto selamat hari Bayangkara kebutuhan sebuah, kita tuh What? selamat hari Bayangkara ke 74 kaptik mas kondusif masyarakat semakin produktif Polre jaya. oke okay, bang, selamat hari Bayangkara Selamat Hari Bayangkara ke-74 Kamtikmas kondusif, masyarakat semakin produktif Polri jaya Oke, okay, selamat Hari Bayangkara Oke okay, guys, begitu nah, aja lah cara hari ini Oke okay, guys, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa subscribe yang belum subscribe guys Oke okay, guys, selamat Hari Bayangkara ke-74 Buat anggota Polri Tepuk Polri Semangat terus, jangan pernah kendor. Oke, okay. suan, so, aku pamit